iyalah om pejabat yeah. aku nih om oh bambu <laughs> yeah. Oi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Bagdadiraga Channel guys kali ini kita mau gue sebaran ke arah timur kita arahnya lagi, lintas ya nih guys sama kawan-kawan dari bike camping, tekan bahu nanti spot ngopi-ngopinya ada objek, objek wisata yang namanya desa puluh nih guys seperti apa, peseruan dan keindahan wisata kita hari ini ikutin terus, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe oke okay guys, kita udah start nih guys menuju lu Cina nih kita pakai LTE kita motong jalur nih guys dari lintas timur yang dari jalan patit indah tadi karena informasinya jalannya agak jelek jadi yang safety aja nih di danau yang ada gajahnya ini. Ingat ya, <San> ada jembatan bro mana? tuh Ayuh, deh, jadi kita asik-asik aja ini merasakan semua aduh update dong ah gimana sih? Ah, gak update ya, tuh, lah, ya. jelas awak ya. ah yang mutusin pista yang kemarin kamu datang kemarin? iyalah om pejabat aku nih om oke guys Ternyata proyek jembatan gantungnya sudah jadi. Terakhir, kita ke sini belum jadi ya? Oke, guys, nyampe kita di mana? Om, bulu Cina, Om. bulu Cina, tepatnya di Kampar. Nanti kita mau nyebrang tuh, ternyata udah ada jembatan-jembatan gantung nih, guys. Bulu Cina, om, bukan bulu Cina. Buluh, om. Bulu, om. Bambu, bambu. Oh bambu, oh, bambu. Yeah. Jadi bambu Cina itu ya. Yo bro <laughs> Buluh bahasa lain ya. Betung Cina om. Betung. betung ya, betung bisa juga. Betung. Betung. Betung. Betung. Betung. Betung. Betung. <laughs> betung. Oke okay guys, kita menikmati fasilitas negara nih guys <laughs> ya sudah lama dinanti-nanti tiketnya om lima om lima ribu ya untuk kebersihan Thank <laughs> you. Ya jadi jembatan ya, Pak. Mantap. Bukan udah di semen ya. Baik kan kayaknya. Oke deh, kita udah nyampe di Taman Wisata Alam Bulu Cina nih, guys. Di sebuah suaka alam lah, ya. Itu apa ya? Iyalah, pokoknya hutan lindung lah di sini nih, tempat penangkaran gajah juga nih di sini nih. Ada dua ekor, Gajahnya. gajahnya Gajahnya, Gajahnya. Oke deh ya, kita mau ngopi-ngopi di sini. Nah, ini salah satu gajah yang ada di Hutan Wisata Bulu Cina nih, guys. Oh. Ketemu saudara juga kita. Iya. <laughs> <Isi> mas, saudaranya <laughs> Saudara udah lama lihat. <laughs> ini kalau nggak ngat ini ngatono namanya. Oh, itu siap, siap, sudah standby kaki cewek itu. Berarti kalau <laughs>